Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi laptop yang begitu dicabut untuk chargernya itu langsung drop gitu baterainya, misalnya dari 100% jadi 10% atau 20% gitu. Nah, dan mungkin ini ada masalah sih ya, kayaknya sebenarnya di baterai, tapi di sini saya akan menunjukkan untuk cara yang uh, dari driver gitu, atau mungkin dari uh, device manager, dan ini enggak 100% untuk uh, cara fixnya ya. Dan saya jaga-jaga aja sih, bilang dari awal biar kalian nanti enggak... Uh kok nggak bisa aku nggak bisa ya kalau bisa silahkan komen, kalau nggak bisa silahkan komen juga dan ini hanya sebagai percobaan aja tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Jadi di sini untuk cara mengatasinya kalian bisa coba untuk uh, ke device manager untuk device manager kalian bisa cari aja di manager gitu ya, diketikin aja di manager kalau di Windows 10 tinggal kalian klik kanan aja untuk startnya kalian klik kanan terus kalian uh, klik aja untuk yang device manager posisinya ada keenam dari yang paling atas ya di sini ada device manager tinggal kalian klik aja untuk Windows 7 atau Windows 8 tinggal kalian cari aja gitu tinggal kalian ketik gitu ya, misalnya device manager dan ya tinggal kalian uh, klik aja dan hasilnya sama aja sih masih kesini-sini juga gitu nah di sini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya batteries atau mungkin baterai gitu dan untuk yang saya posisinya ada di yang kedua paling atas gitu ya kalau kalian biasanya tidak menemukan, tinggal kalian cari aja dan kalau nggak ada sama sekali ya mungkin kalian uh, cobanya di komputer gitu dan karena di komputer nggak ada baterai kecuali baterai CMOS gitu. Nah jadi di sini untuk baterainya di sini kalian bisa uh, klik yang ada lambang uh, lebih dari gitu, tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian klik untuk uh, Microsoft AC adapter gitu dan untuk yang lainnya juga bisa kalian klik di sini saya cuma ada dua kalau kalian ada tiga atau empat tinggal kalian klik aja satu-satu terus kalian disable gitu untuk device nya atau ya tinggal kalian disable aja dan ya tenang aja nggak akan terjadi apa apa seharusnya sih dan tinggal kalian klik kanan lagi terus kalian disable dan setelah kalian disable tinggal kalian klik lagi terus kalian enable gitu dan ya tinggal kalian ulangi semua untuk yang ada di uh, bawah baterai ini gitu, tinggal kalian ulangi aja, tinggal kalian enable, disable, enable, intinya cuman kayak gitu doang gitu. Dan seharusnya sih untuk indikatornya gitu ya, untuk indikatornya nanti bakal uh, balik lagi ke normal. Kalau memang ada masalah atau mungkin ada glitch atau mungkin ada bug pada indikatornya gitu. Kalau memang indikatornya tidak bermasalah gitu, misalnya yang saya maksud indikator itu kayak misalnya persenan baterainya gitu ya yang dikasih tahu dari laptopnya itu nggak ada enggak ada masalah dan ya mungkin mungkin baterainya gitu yang bermasalah gitu. Nah di sini saya mencoba untuk ngefix dari yang software. Kalau kalian mau yang hardware ya tinggal kalian ganti aja mungkin baterainya memang baterainya bermasalah. Nah tapi kalau kalian misalnya mau coba gitu untuk mengetahui baterainya ini apakah masih bagus atau enggak, kalian bisa coba untuk aplikasi yang bernama bateremon ya kalau nggak salah. Mungkin monnya ini bukan monster gitu. Jadi monnya ini monit monitor mungkin ya gitu. Mungkin gitu. Saya juga nggak tahu sih. Ya kalian bisa coba aja untuk aplikasi itu. Dan kalian juga bisa coba untuk mengupdate driver yang kalian uh, pakai gitu di laptop kalian kalian bisa ke steam dan tinggal kalian cari aja uh, driver booster kalau kalian misalnya mau uh, cari dari web gitu ya kalian nggak punya steam ya bisa aja sih gitu driver booster tinggal kalian cari aja di Google dan uh, nanti ada gitu driver booster untuk steam uh, saya pilih yang per sistem karena lebih mudah dan lebih simpel gitu dan ini juga gratis juga sih tinggal kalian pakai aja untuk aplikasinya tinggal kalian jalanin gitu ya untuk driver boosternya dan setelah uh, jalan tinggal kalian uh, scan gitu dan nanti akan muncul uh, device mana aja atau mungkin driver mana aja yang perlu diupdate gitu. Kalau ada baterai ya tinggal kalian update aja gitu dan ya ini pakai internet sih gitu dan ya namanya download gitu kan ya harus pakai akses internet. Jadi ya kalau kalian mau update driver pastiin aja untuk uh, internetnya nyala dan kalian siapin kuota uh, atau mungkin tethering atau mungkin wifi lah ya. Tapi ya untuk update ini paling untuk satu drivernya ya. Paling sekitar 20 MB sih. Nah itu untuk driver kayak network adapters. Atau mungkin sistem devices dan sebagainya. Untuk. Uh, display driver kayak Nvidia atau mungkin AMD itu biasanya gede sih 300 MB-an gitu dan eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya tinggal kalian uh, update aja kalian bisa coba dan ini nggak 100% uh, fix gitu ya nggak 100% uh, memperbaiki untuk masalah pada uh, laptop kalian tapi ya tidak ada salahnya gitu untuk mencoba ini bukan clickbait atau apapun ya saya juga cuman uh, coba-coba doang kalau mungkin Uh, bisa atau mungkin uh, jalan dan berhasil Tinggal komen aja di bawah Kalau nggak bisa juga silahkan komen aja di bawah Ini cuman eksperimen saya aja sih Saya belum pernah langsung gitu uh, Coba secara langsung ngefixnya gitu Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan thanks for watching Bye, -bye.